Macam-macam binatang buas tentunya tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai binatang buas yang berbahaya dan tentunya mematikan ini, bisa ditemukan hidup di hutan-hutan Indonesia. Pengertian binatang buas sendiri adalah binatang liar dan biasanya memusuhi manusia. Binatang berbahaya tersebut tidak jarang juga merupakan makhluk hidup langka yang hampir punah. Apalagi dengan Indonesia yang memiliki banyak wilayah hutan dan juga lautan yang luas, tentunya banyak juga binatang yang hidup di sana. Bahkan banyak juga binatang-binatang yang hanya ada di Indonesia dan tidak bisa ditemukan di wilayah lainnya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Beruang adalah salah satu hewan mamalia darat paling mengerikan di bumi ini. Meski kadang penampilannya dianggap imut dan lucu, beruang sebenarnya adalah hewan yang sangat berbahaya. Mereka berukuran besar serta memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Beruang mungkin terlihat seperti hewan yang gendut dan lambat. Tapi jangan salah, mereka sebenarnya bisa berlari lebih cepat daripada manusia. Beruang grizzly, alias salah satu subspesies beruang coklat, mampu berlari dengan kecepatan mencapai 56 km/jam. Kecepatan itu masih jauh di atas rekor sprinter tercepat dunia, Usain Bolt, yang pernah mencatat kecepatan maksimal sekitar 43 km/jam. Artinya, jika mencoba kabur dari kejaran beruang adalah sia-sia karena pasti akan tertangkap. Warga desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banten, Kabupaten Kota Waringin Barat resah dengan teror beruang di lingkungannya. Binatang buas ini diketahui terlihat sering berkeliaran di kawasan permukiman warga. Kepala dusun menerangkan bahwa beruang tersebut sempat terlihat tiga ekor namun yang sering terlihat hanya dua. Sebagian warga menyebut kalau mereka merupakan induk dan anaknya karena postur tubuh mereka berbeda. Meski belum pernah melihat langsung beruang kecil, Kepala dusun tersebut mengaku pernah menjumpai beruang besar sedang mencabuti buah nanas tanaman warga. Selain itu dari laporan warga, beruang tersebut pernah melintas di kawasan masjid yang berada tepat di depan kantor desa Sungai Pakit. Sementara itu Kepala Desa Sungai Pakit mengakui bahwa warganya sempat resah dengan keberadaan beruang yang dalam beberapa bulan ini kerap masuk ke kawasan permukiman warga. Ia juga menyebutkan bahwa kedatangan beruang tersebut tidak terprediksi dan bisa muncul kapan saja. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Akal Teng Pangkalan mengatakan bahwa ia dan tim telah datang ke lokasi dan memasang perangkap untuk menangkap beruang untuk ditranslokasi. Ia juga menerangkan bahwa kawasan Sungai Pakit memiliki kawasan hutan desa yang cukup memungkinkan karena habitat mereka yang terdesak oleh permukiman ataupun pembukaan untuk perkebunan.